kita sekarang berada di Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau di Dusun Sukajaya. Kegiatan tadi adalah yaitu pelatihan pemaparan penyampaian daripada Saudara Suryono dalam kegiatan pelatihan budidaya kelengkeng menyampaikan materi-materi dan dihadiri oleh beberapa undangan kemudian juga setelah itu kami langsung praktek di lapangan itu uh, uh, pisang kemudian lanjut dengan uh, lengkengnya materi yang didapat tadinya tentu dikembangkan lalu dipraktikkan dengan harapan uh, akan meningkatkan daripada perekonomian masyarakat kampung Pinang sepertambarat melalui melalui kegiatan pelatihan tadi uh, bau lengkeng dan, dan pisang tadinya itu harapan kami